Di seluruh Indonesia, salam bediler. Berjumpa lagi bersama saya, pastinya hanya di Jaya Air Rifle. Nah, untuk sahabat bediler dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu ya, sahabat bediler. Dan kali ini saya akan mengulas spesifikasi full set senapan angin Gejuk DWP Fusion 2560 gamo hitam. Nah, jadi seperti ini ya tampilannya. Nah, kita akan mengulas secara komplit, yaitu mulai dari spesifikasi, uji power, uji akurasi, full set, dan juga perbandingan dengan senapan angin yang lainnya. Nah, bagi sahabat bediler yang ingin request video lainnya, bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah ini ya, sahabat bediler.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 Oke langsung saja yang pertama kita akan mengulas spesifikasinya terlebih dahulu Untuk senapan angin ini sangat direkomendasikan untuk berburu jenis hewan kecil, sedang maupun besar Yaitu seperti hewan biawa, babi, tikus dan juga hama lainnya Dan untuk senapan angin ini memiliki panjang laras 60 cm dan berdiameter 9 mm Dengan alur di dalam laras sebanyak 9 kulit untuk keunggulan dari larasnya ini yaitu memiliki akurasi yang lebih mantap dan jangkauannya pun bisa mencapai 80 meter dengan daya hancur yang sangat dahsyat. pada tabung senapan angin ini memiliki tabung yang berdiameter 25 mm dengan ketebalan kisaran 2,7 mm dan keunggulan dari tabung ini yaitu anti karat, anti pecah dan bisa menampung angin lebih banyak sehingga bisa untuk menembak sebanyak 15 hingga 20 tembakan bahkan di settingan power yang paling kuat. Dan senapan angin ini memakai sistem pompa gejruk manual atau menggunakan sistem pompa PCP. Dan untuk senapan angin ini sudah dilengkapi dengan dua visir yang terletak di bagian ujung dan di bagian tengah senapan angin. Visir ini bisa disetting sesuai kebutuhan dengan tingkat keakuratan 20-30 meter. Untuk chambernya sendiri terbuat dari bahan kuningan pilihan dengan model monoblock. Dan keunggulan chamber senapan angin ini sangat kokoh, kuat dan tempat masuknya peluru sangat presisi Sehingga sangat memudahkan saat proses pengisian peluru Dan pada senapan angin ini memakai sistem grendel tari yang terbuat dari bahan baja pilihan Pada grendel ini dilengkapi dengan gigi atau perseneling yang berfungsi untuk mengatur kekuatan tembakan dan juga senapan angin ini sudah dilengkapi dengan manometer yang terletak di bawah senapan angin yang berfungsi untuk melihat tekanan angin pada dalam tabung senapan angin dan untuk senapan angin ini sudah dilengkapi dengan manometer yang terletak di bagian bawah koper senapan yang berfungsi untuk melihat tekanan angin yang ada di dalam tabung senapan dan untuk popor senapan angin ini terbuat dari bahan kayu mahoni pilihan dengan model gamo yang sangat kokoh. Nah untuk keunggulan dari popor ini yaitu memiliki tekstur yang sangat lembut, kuat, dan juga nyaman saat digunakan. Dan yang terakhir untuk panjang keseluruhan dari senapan angin ini tanpa aksesoris yaitu memiliki panjang sekitar 100 cm. Dan untuk berat keseluruhannya tanpa aksesoris yaitu sekitar 3,5 kg. Untuk akurasi dari senapan angin ini bisa mencapai sasaran dengan jarak 50 sampai 80 meter. Nah, berikut ini adalah ulasan secara detailnya. Untuk senapan angin gejruk DWP Fusion 2560 gamo hitam ini dengan tekanan angin 2000 PSI dengan jarak tembak 50 meter, senapan angin ini bisa tepat sasaran. Oke lanjut yang ketiga, kita akan mengulas tes uji powernya Untuk power dari senapan angin ini, saya uji dengan menggunakan kronometer Oke lanjut yang ketiga, kita akan mengulas tes uji powernya Untuk power dari senapan angin ini, saya uji menggunakan kronometer dengan tekanan angin standar 2500 PSI dan settingan power maksimal bisa mencapai 1000 fps Oke lanjut yang keempat kita akan mencoba memasangnya secara full set. Untuk full set dari senapan angin ini akan saya padukan dengan aksesoris secara lengkap, yaitu mulai dari bipod. Nah untuk bipodnya sendiri saya menggunakan bipod M700. Nah untuk keunggulan dari bipod ini yaitu sangat kokoh dan juga cocok di segala medan dan bisa disetting sesuai kebutuhan sahabat saber penilaer. Berikutnya ada teleskop, untuk teleskopnya sendiri saya menggunakan teleskop BSR dan Hunter 39 kali 40 Teleskop ini memiliki keunggulan yaitu di dalam lensanya sudah dilengkapi laser dengan nyala terang yang jangkauan bisa mencapai 50 meter Sehingga sangat praktis dan ringan dibawa kemana aja Dan yang terakhir akan saya padukan dengan... Dan yang terakhir akan saya padukan dengan peredam. Untuk peredamnya, saya menggunakan peredam Basnel HW100. Peredam yang satu ini memiliki filter penyaring berupa teflon bersekat yang berfungsi untuk meredam suara tembakan hingga 80%. Oke lanjut yang kelima, kita akan mencoba membandingkan dengan senapan angin yang lainnya. Untuk senapan angin ini akan saya bandingkan dengan senapan angin PCP Mauser lokal dengan menggunakan sasaran benda keras. Nah, seperti apa hasilnya? Yuk, simak video berikut ini. Oke, lanjut. Yang kelima, kita akan mencoba perbandingan dengan senapan angin yang lainnya. Untuk senapan angin ini akan saya bandingkan dengan senapan angin PCP Mauser lokal dengan menggunakan sasaran benda keras. Nah, seperti apa hasilnya? Yuk, simak video berikut ini. Dan untuk harga senapan angin ini dibanderol dengan harga Rp 2.100.000. Untuk harganya sendiri bisa berubah sewaktu-waktu tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. Nah bagi sahabat pediler yang ingin mendapatkan harga secara full setnya, bisa langsung klik di link kolom deskripsi di bawah ini ya sahabat pediler. Nah bagi sahabat pediler yang ingin mengajukan sebuah pertanyaan seputar senapan angin, bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah ini ya sahabat pediler. Oke, mungkin itu saja ulasan dari senapan angin gejruk DWP Fusion 2560 Gamo Hitam. Untuk mendukung channel YouTube ini, jangan lupa like, share, comment, and subscribe channel YouTube ini. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video seputar senapan angin dari channel YouTube ini. Oke, terima kasih saya undur diri dulu dan salam bediler.